FPB itu sendiri berarti faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Untuk menentukan nilai FPB, kita menggunakan media pembelajaran congklak. Kemudian kita mencari nilai FPB dari 10 dan 21. Batu yang warna putih untuk angka 10 dan batu yang warna hitam untuk angka 21. Kemudian faktor dari 10 adalah 1 2 5 10. Kemudian faktor dari 21 adalah 1 3 7 21. Kita perhatikan yang terdapat dua batu di dalamnya. Di sini hanya ada pada angka 1 yang memiliki dua batu di dalamnya. Berarti, FPW dari 10 dan 21 adalah satu. Di sini saya akan menjelaskan tentang KPK. KPK atau Kelipatan Persekutuan Terkecil adalah Bilangan kelipatan terkecil yang sama Dan banyaknya bilangan tertentu Di sini saya akan menggunakan media coklat Sebagai e, Untuk menghitung Nilai kelipatan 3 dan 4 KPK Kelipatan 3 dan 4 Yang pertama itu e, Kita akan menggunakan Batu yang berwarna putih Sebagai kelipatan 3 Sedangkan yang warna hitam Sebagai kelipatan 4 yang kelipatan 3, yang, yang pertama yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan 24 Sedangkan kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan 24 di sini dapat kita lihat bahwa ada dua warna, yaitu di angka 12 dan 24. Nah, kita kan mencari KPK-nya, jadi kita mengambil angka yang paling terkecil di antara 12 dan 24. Maka KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Itulah presentasi dari kelompok kami tentang Uh, SPB dan KPK menggunakan media Pembelajaran corpak um, Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Omilai um, <tik> hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh